Mama. Tadi di sekolah Adit bisa jawab pertanyaan Bu Guru. Oh ya, hebat dong kamu. Itu baru anak Mama. Memangnya Bu Guru tanya apa? Bu Guru bertanya, siapa yang kentut di dalam kelas? Terus Adit jawab deh, saya Bu Guru. Hem.